Satu permainan yang biasa dilakukan anak kecil bersama temannya adalah main masak-masakan. Anak-anak asal Bangladesh ini pun melakukannya. Mereka berhasil membuat telur rebus tanpa menggunakan alat masak apapun dan tentunya tanpa air. Lebih tepatnya sih telur bakar Cara melakukannya pun terbilang mudah Pertama, buat lubang seperti kompor buatan saat masih masak dengan kayu Setelah itu, siapkan telur yang akan direbus Masukkan api ke dalam lubang dan letakkan telur di atasnya dengan daun dan tutup kembali dengan tanah kemudian lubangi asap dari api akan mengepul ke atas Setelah menunggu beberapa menit, tanah serta daun yang menutupi telur tersebut dibuka dan siap disantap, dan anak-anak yang lucu tersebut makan dengan lahap. Gimana, sobat? Tertarikkah Anda untuk memasak telur dengan cara tersebut?